Oke okay, kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya kawan. Oke, okay, bertemu lagi bersama saya di channel Ridzantoy. Kali ini uh, saya mengulang lagi ke trip uh, Pulau Tikus lagi kawan, di Karangnagal. Uh, hari ini saya bersama icak uh, Channel dan Om Mister Tarman. Nah, sekarang lagi live okay, sama kawan. Oke, uh, kawan. semoga hari ini kita mendapatkan sambaran-sambaran yang kita ingin kawan, inginkan kawan. Uh, hari ini cuaca lumayan mendukung, kawan. Seperti yang kalian lihat ini air uh, ombak uh, sedang dan cuaca mendukung serah ya, kawan. Semoga saja hari ini kita dapat rezeki yang lumayan kawan. Oke ya, kawan, bagaimana suaranya hari ini? Saksikan saja videonya. Salam Satu Abi. Salam Satu. belum-belum pas-pas-pas sutrek, pas. sutrek, sutrek sutrek ah, perganak kan ah, jabung jabung, uh. jabung. dia mabuk <laughs> dia teler mabuk, mabuk mabuk oh. Ah, ah, ada perlawanan, ada perlawanan. Ikan kawan, perlawan. ah, kerapu lagi, kerapu, kerapu. Ya, alhamdulillah. Hmm, bayam yam. Kacian. Kamu Lado tuh. Nong yang main-main ini merah ikan merah ya Om cek channel ikan merah bete pil <tuh> <tuh> <tuh> hehehe ah ini hmm. ikan apa ini <tuh> ikan nila ini ikan nila an tu hmm kamu pulau yang ini Om cek channel strike tuh Ikan ni kal, keting. Oh, lumayan raya, raya. Hmm, ah, nah, oh, tu. Hmm, salo. Aisy. Woi, na tu na gabus. Kata apa? Ok. <laughs> <Ikan> apa ini? Hah, spion. Tengok sebelah. Kalau <laughs> jadi kata orang. Bawa nak jadi kan. makan lah. kamu alhamdulillah. Bayam-bayam. Kemayan nih kawan. Hmm. Bro strike juga. Enggak mantap. Apa udah ada suara jadi man? <tuk> Aduh, panen, ada. Ay, ah dingin. aku. terus nih. Eh pas, pas, pas, pas. Ay, ka, ekor. Omak, lagi. Karang. Ikan ya. Ikan ya kawan. Ikan ya. Ah, tengah boring. Dia Oh, apa? Ni, apa? Jabung, jabung. Ni ikan kawan. Oh, ada ikan tu. Oh, kawan. Hmm, jabung. Wah. nih eh, cabung wapun <tuh> <tuh> <tuh> cabung ke atur laut cabung deh permain deh Oh, geseran strike. Hmm. Oh, kawan. Habis. Oh, kerapu kawan. Oi, kerapu lagi. Rapuh. Oh, lumayan. Hmm. Oh, my God. Ah, saya kawan. Oh. Kapu alhamdulillah. Kawan. Gak besar, ganteng Ini kawan Oh, kawan